Gimana sih, dong. Halo guys, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini seperti biasa saya akan membagikan preset, preset yang terbaru lagi guys ya. Oke tanpa berlama-lama kita langsung aja simak satu persatu presetnya ya.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 Oke lanjut ke presiden yang keempat guys. Alhamdulillah.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 kita Oke okay, lanjut ke presiden yang ketujuh Oke lanjut ke presiden yang ke-8 ya. Thank you, thank you. Thank you. Ke ke ya. okay, lanjut ke presiden yang ke-9 ya Oke lanjut ke presiden yang ke-10 guys. Oke lanjut ke presiden ke-12. Gue azlek-lek ya, gini pernah dibilang perusak hubungan orang. Lu pernah nggak? Oke lanjut ke presiden ke-12. Oke, okay, lanjut ke presiden ke-13. Oke, lanjut ke Presiden ke-14. Oke, lanjut ke Presiden ke-15.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 Oke lanjut ke presiden ke-18 Oke lanjut ke presiden ke-19 Maaf ya kalau ngebesenin soalnya di otak aku nggak ada topik adanya kamu Rumah baru dah. Ehh. Oke, lanjut ke preset terakhir ke-20. Matahari boleh bersinar terik tapi tetap kamu yang paling menarik. Buakar. Oke jadi mungkin segitu aja presetnya. ada 20% buat kalian ya. Oke dan segitu aja dan sampai jumpa di video selanjutnya.